<laughs> . Halo bro, ketemu lagi dengan Simoni Channel. Apa kabar kembali semuanya? Kita mainin lagi GTA 5. Kemarin sempat di live streamingin, enggak terlalu lama tapi cukup lumayan juga Gak bikin pening ya, karena sering terganggu oleh ex -moder modern-modernnya yang Nutskal. Tapi nggak apa-apa, gua jadikan hidup gua berdampingan dengan mereka yang pada jahat ya. Yang jelas sih kita akan nikmati permainannya ini. Semoga kalian menikmati kontennya, bro. Approximately 10 hours later. Oke okay, loading yang memang agak lama pada saatmu online ya, gua nggak mau lagi salahkan PC gua yang kentang, tapi yang jelas sih gua normal banget kalau mainin di luar live streaming ya, gua sambil santai aja. Tiba-tiba menu untuk mandi bisa bro. Kemarin gua waktu main uh, live streaming nggak bisa gua untuk mandi, tapi ya udah ya lumayan kan. jjj yeah, yeah, yeah. jangan lupa kalian kasih like dan subscribe nya yang belum bro. Ingat ya ini game bukan untuk anak kecil. Tapi minimal kalian berumur 13 tahun itu secara parents uh, informasinya untuk orang tua di luar sana. Sebenarnya gue lebih setuju ini 18 tahun aja ya. Sebenarnya sih banyak banget yang harus gue explore dan yang pertama ini gue ucapin makasih banyak untuk om Claude yang udah belikan game ini dengan kriminal paketnya sekalian, cuy. Jadi gue nggak miskin miskin amat. Cuman harus ada strategi yang harus gue lakuin, yaitu gue harus cek dulu untuk apa saja fitur yang diberikan pada saat gue beli Kriminal Pack ini. Pertama, bengkes gue udah ada satu juta ya, keren banget dan sisanya gue nyari sendiri dari balap, walaupun gak gede amat tapi lumayan nambah. Yang pertama harus kalian cek itu adalah untuk membeli, eh, mengambil aset kalian dari paket yang kalian beli kalian bisa cek di steam aja, boleh cek link deskripsinya di video ini. Gua mau ambil Magic Bank, dia mau ngasih gua ini adalah tempat bisnis clubhouse, ma bro. nggak apa-apa, gua ambil aja. Dan untuk logonya ini kalau mau yang agak nggak ada yang bagus ya. Nolah semua dan mahal bayarnya 56 ya eh udah kita ambil yang gratisan aja cap gratisan dengan nama kita kasih nama uh, terkaing-kaing yes gue main game ini gak pernah gak terkaing-kaing jadi kesulitan terus kadang terganggu kadang dilempar juga oleh server yang sering putus gue dilempar ke langit atau enggak tiba-tiba ada muder yang nakal tiba-tiba gue mati gitu yaudah gak apa-apa kita terkaing-kaing Uh, gue nggak maksain kalian untuk beli, gue hanya ingin menghibur kalian apa yang gue lakukan di dunia GTA 5 ini secara online. tapi kalau mau yang ada jadi crew bareng bareng gue, oke, okay, gue terima sangat dengan senang hati, mah bro. gue ada temen. oke, okay, custom bike shopnya kita beli bro, nggak usah pakai tambahan anak uno dulu lah, kita masih belum belum ngerti ya. Uh, apa yang harus kita kerjakan selanjutnya. Ini adalah konten gue yang pertama. Dan mungkin akan ada episode selanjutnya. Untuk menghibur kalian bro. Udah. Uh, sorry banget ya. Gue mute. Gue karena emang kemarin agak sedikit bingung. Untuk membedakan mana yang kena copyright dan enggak. Akhirnya gue mute aja. Ini dia gua udah mulai terkaing-kaing welcome home mudah gua baru aja jadi presiden of terkaing-kaing tiba-tiba gua langsung kena dapet apa ini anjir anjir gua tiba-tiba terkurung dalam sebuah kerangka besi di dalam rumah sendiri ini apartemen yang gua ambil secara gratis juga eee, aduh ini ada telepon dari agen ini si agen ini kaplakunya ya jadi yang ngomongnya nggak jelas banget dan memang kayaknya ada bug ataupun memang ada cheat yang masuk jadi nggak terlalu jelas. Uh, gue nggak bisa kemana-mana ini ya. Posisinya ada batasan temok yang uh, apa nggak kelihatan. Gue coba keluar dulu. Mungkin bisa ngebetulin kan. Posisinya emang pada saat recording ini gue lakukan secara real aja langsung dan memang butuh makan, uh, apa namanya waktu yang gak sebentar ya gue maininnya biar bener-bener langsung to the point gitu pada saat gue bikin konten ini gua langsung out sessionnya dan masuk di offline mode dan ini juga aneh gue tiba-tiba kelempar kesini berarti tiap hari dia berganti kemarin gue kekunci di dalam kamar kan yang mau keluar untuk nyolong mobil orang ternyata gak bisa dibuka pintunya gak ada menu untuk bukanya Gak apa-apa, gue cuman untuk uh, batu loncatan aja. Gue langsung masuk lagi untuk online mode, bro. Semoga bisa kelepas, karena gue juga gak paham. Uh, semoga teman-teman yang lebih paham untuk mainin game ini secara sesional ataupun uh, sesi di online-nya uh, boleh join sama gue. Uh, nanti kita kontak kontekan aja di Discord. Gue gabung di Discord, nanti bila perlu gue kasih room-nya khusus untuk GTA V, session mode. gitu ya. Gua mungkin gak akan mainin untuk di roll play mohon maaf karena itu cukup merepotkan bagi gua Ini apartemenku cuy Aduh Mobil dap baru satu dapat nyolong ya, Tidak ada efek cuy Dia ternyata nge-save nya setiap ada momentum bro Di online mode itu gak ada untuk save modenya jadi otomatis pada saat ada aktivitas eh, Transaksi ataupun Kegiatan saat di gamenya Baru dia nge -sap. Dan ini apa lagi Satu channel doang Channel kayak ginian Apa ini gak jelas Haduh gua matiin aja lah Oke okay, guys gua terkurung gua agak berpikir sebentar Gak sebentar sih habis dua gelas kopi gua mikirin Dan gua belum tahu solusinya karena gua mau siapa nggak ada temen gua telepon om Claude aja yang ngasih game-nya apa ya bro aduh nah ini si Liu kenapa ya gua jadi dia pelakornya cuy A apa emang dia juga sama yang terjebak sama gua ya karena secara publik cuman berdua berarti orang itu sama-sama geblah-gebloh hei muder kamu diam di situ, awas gua laporin GM bentar Oh gimana kalau kita pindah mencoba fun new season bisa nggak ya kayaknya harusnya bisa ya fun new season bisa dilempar ke checkpoint A, uh, di jalan kalau nggak solo session ya solo session Oke okay. Salah session gue nge-sep kah mana ya berarti pas awal masuk rumah ataupun masukin mobil kayaknya pas masukin mobil harusnya restore sih balik karena beda session sepannya ya yehey pas mandi cuy akhirnya guys itu tip tidak secara langsung cuy Aha, jadi kalian setiap mau ngapa ngapain di GTA biasain untuk saat online itu kalian melakukan transaksi apalah beli ciki kek ataupun ke ATM kayak ya ataupun ngerjain kegiatan di rumah nyata radio atau apalah itu ada nge session tapi tetap aja anjay kandang gua ini aduh gua tuh sebenarnya nggak mau ya untuk toxic uh, di konten ataupun di live streaming tapi selalu ada hal-hal yang ke kegoblokan yang memang bikin gua jengkel anjir anjir gua terlalu tua untuk dimainin seperti ini bro oke okay. Ya udah, kita, kita kerjain season eh, apa ya? Eh, Progres selanjutnya, mungkin ada beberapa free gift yang dari paket yang harus gua ambil. Sebentar gua ada rada trauma, eh. Setiap tempat-tempat yang bakal orang lakukan itu pasti kejadian gitu. Eh, eh, ada ada muder yang narok ataupun trap. Nah, selamat. Nah, ada ya, nggak mungkin ya kalau di dalam sini ya, dia sehebat itu ya, Pak kalau di tempat-tempat umum NPC biasanya iya. Oke okay, kita cek aja mania service. Di sini ada dinasti execute. Oke okay, kita eksekusi aja apa gratisannya dari paket kita bro. Kalian boleh cek aja sendiri di YouTube itu yang udah terkenal lah. Gua tuh nggak terlalu uh, ngikutin dari awal dan gue cukup terlambat dan gue sengaja karena memang gua nggak suka dengan gaya game yang game ini. Sebelum ada online, tapi kalau pas ada online, Gue bener penasaran banget. Gua cek aja. Ini personalnya kalian boleh jadi laki-laki ataupun perempuan, ah laki-lakinya nggak nggak ganteng kayak gue bro, perempuan aja. perempuan tuh lebih menarik ya di game itu biar kita nggak bosan juga liatin karakternya ya. kita nama sakahayang aja, semau gue artinya sakahayang. kalau temen-temen dari wilayah jawa barat pasti tahu artinya sakahayang ya. sakahayang klopa bro, kita kasih warna, eh nggak eh. bisa. ya oh alah di enter dulu, hmm. oke. Okay kita ganti fontnya yang biar agak keren ya kayak apa ya perusahaan hmm. nah ini nih kayak Agung Pedomoro ya biasanya. gunlocker mah berlapain ini usaha ada gunlocker nah kalau ini perlu kali ya di bank ya berapa harganya cuy ini ada duit satu juta gua harus manfaatin semaksimal mungkin ah oh, 300 ya mahal amat bro tapi kepaksa ya karena posisinya adalah tempat usaha harus punya akomodasi nggak perlu ya, kayak nggak penting ya, mahal banget soalnya Oke, gue beli aja, nggak apa-apa, nggak perlu di dekor dan lain-lain. Yang penting gue punya tempat naruh duit, potong langsung duitnya, kayak bayi garasi, nggak perlu point. Nah, kalau yang nggak tahu jalannya, emang gue juga bingung di mapnya itu harus harus lu masuk aja lagi lewat handphone ya, cek lagi aja untuk waipoinnya, biar kalian dikasih tahu koordinat arahnya. Mapnya cukup luas juga. Oke. Gue jadi CEO bro Aduh Di dunia nyata nggak bisa Tapi di dunia game ya Keren ya Oke gue masukin dulu Ini satu lagi Hal yang harus kita kerjakan Setiap hari Karena ada ada gratisan Untuk rolet katanya Hadiah ya Gue ambil di kasino Dan memang itu harus Jadi member Bayar 500 dolar ya Mahal ya apa-apa apalah Oke Yang lainnya Penhost dan lain-lain nggak -lain, usah lah, Ngapain juga itu Kita masih terlalu miskin Dan baru main juga sisanya for close ini gua uh, dikasih tahu sama temen-temen tuh itu adalah uh, bunker ya kita harus punya bunker cuman ini katanya sih harus tempat yang strategis bunkernya kalau yang gratisan biasanya taruhnya di pinggir gitu dan terlalu jauh untuk questnya jadi mungkin ini akan kita skip dulu aja bro posisinya waduh mahal syuting rank oke okay, ini mungkin untuk jadi penjahat atau Ya ampun, mobil Candy 85000 dollar, apaan di sini bisa beli mobil sport kali? Nggak usah Oke, okay. return to map. Kita cari lagi untuk yang lainnya nanti. Gue pasti infoin ke kalian di next episode. Gue takut kelamaan juga. Semoga kalian bisa uh, terhibur untuk kedepannya dan tetap standby di. Simoni channel kita bersambung di next episode. Ini asisten gue udah nelponin gue mau cek juga gue dapat duit berapa secara pasif ya bro ya. Oke, okay, semoga uh, kita ketemu di dunia gininya Jodoh, bye bye. Eh, motor siapa anjir gratis? Ah nggak gini juga kali ini siapa yang ngepreng Kampretos kamperetos youtuber gue dislike nih youtuber siapa?